Yang perlu kita simak bersama-sama kawan. Yang perlu kita contoh. Nah ini adalah salah satu diantaranya. Yaitu di mana di sini. Imam Besar Habib Terjik Sihab. Ya menerima tamu atau sahabatnya di kediamannya. Yaitu eh, juga seorang Habib nah di sini beliau ya memperlihatkan kepada kita semuanya bagaimana saling menghormati bagaimana saling menghargai bagaimana kerendahan hati ini yang makanya saya lihat Habib Mujiz Sihab Imam Besar Semakin banyak yang mengikuti beliau. Semakin ke sini ya. Kemudian pasti ada pro dan kontra. Itu pasti terjadi pro kontra di kalangan rakyat Indonesia terkait Habib Rizik Sihab selama ini. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Tentunya. Dari segi kacamata masing-masing cara melihatnya. Nah, di sini saya hanya mengajak kepada sahabatku semua dan berpesan termasuk diri saya bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada, sekalipun itu ya imam besar Habib Rizieq sihab, ulama besar kita, beliau bukan. Manusia sempurna seperti kesempurnaan yang dimiliki oleh Rasulullah Alaihi Wasallam Pasti ada kekurangannya. Baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Itu setiap manusia. Jadi kalau kita hanya mau melihat kekurangan orang. Setiap manusia. Maka tentunya kita harus koreksi kita. Apakah kita sudah lebih baik daripada orang yang kita terus mencari kekurangannya. Karena apapun cerita kawan, kalau kita mau melihat fakta, belum pernah terjadi di negara kita ini, ada seseorang tokoh Bahkan sekali, sekali Bung Karno itu bisa mengumpulkan jutaan orang dalam satu tempat. Nah, itulah peristiwa 212 itu. Dan bahkan pada saat 212, Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi pun ikut hadir. Masuk Panglima TNI, Kapolri, dan beberapa menteri lainnya. Ikut hadir. Nah. Orang bilang inilah salah satu karomah atau karismatik daripada seorang Habib Bijik siap. Ya, ulama besar kita. Nah, di sini juga saya berpesan kepada sahabatku. Jika sahabatku rakyat Indonesia ada yang tidak senang dengan Habib Bijik siap, mungkin karena ada sesuatu ucapan atau tingkah laku silakan tidak senang, yang penting jangan mencaci, jangan memaki, jangan menghina, jangan memfitnah ambillah yang baik pasti jauh lebih banyak yang baiknya daripada yang tidak baik nah, beberapa waktu lalu sempat kita diskusikan jangankan, terha jangankan terhadap ulama Jangankan tersadap para habaib. Kepada sesama manusia biasa seperti kita yang awan ini pun harus saling menghargai. Disitulah kita saling mengingatkan. Saat ini setiap hari terlalu ramai tempatnya, hati-hati siap. ulama besar kita. dan juga kepada sahabat-sahabat yang lainnya, yuk, mari kita tetap jaga persatuan Indonesia. persaudaraan. jika ada mungkin yang dirasa kurang dipahami, bisa bertanya. Saya beberapa kali ketemu dengan Imam Besar Habib Kribu Sihab, pernahlah langsung bertepak muka juga, langsung waktu di Megamendung, yang saya sudah pernah ceritakan kisah itu di channel ini juga ya sudah lama tapi ada videonya di channel saya imam besar Habib Rizik Syihab juga punya teman lintas agama baik Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Pengucu dan Habib Rizik Syihab juga Senang membaca buku-buku Bung Karno. Itu kawan. Jadi di sini kita harus bijak kawannya. ya. Melihat. Ambil manfaat yang terbaik. Ambil ilmu-ilmunya. Cerna. Karena kita semua akan mati. Jadi perlakukanlah. Semua tokoh-tokoh agama kita, apapun agama mereka, yaitu jangan mencaci, Jangan menghina tokoh-tokoh agama kita, baik yang Islam, yang protestan, katolik, hindu-budakung, itu jangan. Karena yakinilah tokoh-tokoh agama ini lebih memahami, lebih mendalami ajaran agama. Dari kita yang awam, terkadang ada orang baru sedikit ilmu agamanya, ibaratnya baru seujung kuku, sudah tidak mau kalah debat dengan tokoh-tokoh agama, ulama, apa sebagainya. Nah, Di sini, saya berbicara kawan bahwa sekali lagi, tidak ada manusia yang sempurna, setiap manusia. Terlahir dengan kelebihannya masing-masing. Dan tentunya diikuti dengan kekurangannya masing-masing. Kita ambil setiap kelebihan. Dan kita tutup setiap kekurangan yang ada. Inilah contoh adat. Etika. Sopan santun rendah hati. Yang dipertontonkan oleh ulama kita. Ini contoh yang suri teladan. Semoga kita semua. Bisa seperti ini yaitu saling menghargai dan tak lupa kita doakan semoga Imam Besar Habib ini siap dan seluruh rakyat Indonesia kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan keselamatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rezeki yang banyak dari tempat yang halal. Amin. Merdeka, ini kaitan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.